Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-12 dari 25 film psikopat tersadis Sekarang saatnya kita bahas posisi 13-15 13, Saw, 2004 Saw, sebuah film pembunuhan berantai karya James Wan yang bercerita tentang pembunuhan oleh seorang tokoh jigsaw yang membunuh orang dengan permainan Setiap permainan akan melibatkan banyak orang yang memiliki latar belakang saling berhubungan mereka saling mempertaruhkan nyawa orang lain untuk menyelamatkan diri. Lalu, siapakah yang berhasil keluar dari permainan jigsaw ini? Siapa pula yang akan menjadi korbannya? Penasaran? 14. Scream, 1996 Scream, sebuah film pembunuhan oleh seorang psikopat bertopeng yang mengincar para remaja sekolah menengah atas. Kalau kamu lihat topeng sang pembunuh, kamu pasti pernah tahu. Pembunuhan ini hanya terjadi pada sebuah kelompok remaja. Satu persatu dari mereka diincar dan dibunuh dengan sadis. Namun, siapa sebenarnya sang pembunuh dan mengapa ia melakukannya? Tonton film ini hingga akhir, kamu akan menemukan jawabannya. 15. Texas Chainsaw Massacre, 1974 Texas Chainsaw Massacre adalah film psikopat kisah nyata tentang pembunuhan berantai yang menegangkan. Versi asli film ini dirilis pada 1974, dan beberapa kali dibuat ulang atau ribut dengan sinetik yang lebih baik. Film ini mengisahkan sekelompok remaja yang ingin menyelidiki dugaan vandalisme makam keluarga. Di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan keluarga psikopat yang ingin membantai mereka. Salah satu karakter populer dari film ini adalah Leatherface, karakter antagonis psikopat yang membawa gergaji mesin untuk membunuh korbannya. Gori memang, tapi kudu banget nonton. Selain itu, meskipun dikenal bersadarkan kisah nyata, tapi cerita yang ditampilkan ternyata berbeda jauh dari kisah aslinya, loh. Sekian video tentang 25 film psikopat tersadis ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.